Jangan lupa like, comment, and subscribe. Eh tas, tas kita di mana? Sepatu tuh Nah Wah, ada. Apa Wah. sih itu? Makanya kamu udah kan pernah belajar, Anu? Di sini lagi kan? Pernah belajar ilmu kayak itu, Nah? Ilmu guna-guna, mahal -guna, -guna. ada. ada. Soalnya kalau kita menyelesaikannya akan sampai lagi dah. Ini jauh. Wah, sudah. Ih, pakai itu aja terpaksa kita. Gitu. Jadi kita pakai anu lah yang ibu ingat. Yang tante itu kah? Mau kan mau lagi deh kalau? Iya, soalnya ada harta kita di situ. Oh, nah, iya. itu harta karun kita kada boleh diambil orang. Mau enggak mau. Ya. Ya. Soalnya sama aku belajar itu aku yang guru ini aku di goa. Ia. Goa apa? Ini lama. Getnya pakai plastik aja kalau lebih lagi sudah kira lagi bukanya nanti masukkan rohnya man <guluh> rohnya masuk masukkan ke sini ya pak masukkan pakai yang doa doa mau kulajari ya pak masukkan ya pakai perisai Juri <Satangan> ya. Rek, eh, oi, salah, salah. Cabut dulu, cabut, cabut, cabut. Aduh. Ah. Aduh. Kepala nyuruh ah. Gitu Itu oh, ah hurufnya salah satu eh bahaya benar Harus pakai huruf kecil tuh huruf ya, besar <laughs> itu iya ulang ulang ulang Ay, Ay. bahaya benar ini itu bahayanya semalam tuh jadi jangan salah huruf kamu bisa bersandain kawan nikam eh ulang ulang ulang marah mati kawan oh, apa? apa? apa? Daima.. <laughs> Netit, Tidak ya, ya okay. Ada yang, di video ini langsung kita... Eh, langsung aja kita periksa dulu. Periksa dulu. Coba ini. Buka. Oh. Api ini. Ya ini pakaian. Skop skop skop. Skop skop. Aduh. Apa? Kamak kamak. Kamak ada semua sini. Nah. Thank you.